Oke okay, pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Atau mungkin hanya sebagai video iseng doang Bagaimana cara menginstall update atau mungkin DLC uh, Pada SEMU ya atau mungkin emulator Wii U gitu Dan kemarin juga saya baru download untuk uh, Sinoblade Chronicle X karena saya juga pengen nyoba gitu Gamenya kayak gimana uh, Sinoblade Dan di sini untuk cara menginstall update atau DLC nya gampang banget Tinggal kalian cukup klik file aja dan tinggal kalian install Game title, update, or DLC Ya walaupun di sini kita akan uh, Menginstall update atau DLC aja sebenarnya game juga bisa sih ya. Nah di sini sebenarnya kita cukup tinggal cari aja file yang namanya meta.xml ya. Jadi kalian cukup tinggal cari aja gitu ya di mungkin kalian baru download DLC. Di sini untuk DLC-nya ada tiga folder kode konten uh, dan meta biasanya ada di meta gitu ya dan tinggal kalian klik aja meta.xml-nya kalian klik open dan nanti biasanya akan langsung menginstal gitu atau mungkin kalau ada tulisan uh, konfirmasi kayak misalnya do you want to uh, install it kalian klik ya yes saja gitu dan tinggal tunggu. Nah, cuma karena sini saya sudah uh, menginstall jadi di sini kita akan coba aja uh, mereka biar kalian tahu hasilnya kayak gimana. Contohnya gitu. Uh, di sini nanti akan muncul yang seperti ini, installing DLC gitu kan nah sebenarnya ini tergantung dari besar DLC-nya ya untuk si Noobland ini kalau nggak salah DLC itu sekitar 5GB. ya jadi bakal lebih lama dibanding DLC yang cuman misalnya cuman 20 mb gitu atau mungkin update yang cuman 20 mb jadi setelah itu kalian cukup tinggal tungguin aja sampai beres nanti udah beres kalian bisa langsung exit dan untuk update atau DLC-nya nanti akan langsung terpasang di game kalian gitu ya dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya cukup gampang dan simpel juga sih untuk caranya cukup tinggal gitu doang dan tinggal ditungguin dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya Dan for coaching Bye bye